Dibacakan ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 13, "Mencintai milik saudaranya seperti ia mencintai milik sendiri." Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya, sesama Muslim, segala sesuatu yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, status hadis dan takrijnya sahih, Hadis Riwayat al bukhari nomor 33, Muslim, nomor 54, Ahmad, 3 per 176, 251 272 289 etir mitzi, nomor 2515 Ibnu Majah nomor 66 dan selainnya pelajaran yang terdapat dalam hadis seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu jiwa jika dia mencintai saudaranya maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri Menjauhkan perbuatan hasad, dengki, dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman, iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, anjuran untuk menyatukan hati.